teman-teman di sana nanti yang akan kita bidik target kita jarak di sekitar 25 meter atau sampai 35 meter karena tidak diukur dari ring pinder itu cuma perkiraan tapi kurang lebih seperti itu kita coba jump ya. di daun ini teman-teman nanti yang akan kita jadikan uh, tas groupingnya ada beberapa lubang-lubang di sana itu tempat kemarin-kemarin saya menjero teleskop di inilah nanti akan kita pedik uh, Oke kita lanjut ya Oke teman-teman inilah mimis yang akan saya gunakan nanti Canon Sumo Dan saya langsung menggunakan magazine di 20 round Ini ya Oke kita lanjut Ini unit yang akan saya gunakan nanti Raider seperti ini penampakan untuk saya teman-teman H8 dengan laras lokal saja dan ini mimisnya Canon Sumo tuh ya Oke langsung kita uji tes akurasinya Semoga teman kita coba berlubang di sana ya Untuk tanggungan ikan kita Oke okay, itu ya Coba lagi Oke okay, masuk ya coba lagi oke okay, masuk lagi oh kameranya kurang pas teman, -teman. kita coba lagi kanon sumo jarak kurang lebih di 30 meter ini, teman -teman. Oke, masuk ya. Enggak grouping sedikit ke bawah. Cuman masih nempel Oke, okay, masuk ya Oke, okay, masuk Coba kita cari lupa yang lain lah ya Itu sudah kelihatan mata besar karena tadi ada kuping satu yang um, turun dulu sikit cuman masih nempel kita coba lubang yang satunya itu ada lubang masuk dulu sana, kita coba bidik hmm. masuk juga ya cukup teman-teman ya sudah berapa kali tembakan tadi sudah oh, sekitar 9 atau 8 kali tembakan tadi kalau cuman untuk jarak-jarak yang tidak terlalu jauh ini sangat bagus teman-teman saya oh, tidak harus berhormat disekan Mimimix ini tapi menurut saya ini cukup bagus juga karena ini oh, Mimimixnya sangat rapi panas semua silakan teman-teman sendiri yang menyimpulkan dan untuk akurasi untuk jarak segini saya acung, acungin jempol dengan sih ya oh, mantap lah padahal ini mimis sangat murah sekali untuk sekelas mimis kalengan oke terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, teman-teman kita coba zoom ya, uh, target kita tadi di sana dia di sekitar 30 meter. Kita cari lubang yang kita tembak tadi. itu ya. Kelihatan rapat lubingnya teman-teman ya. Dan yang terakhir tadi di sana ada lubang satu itu coba saya bidik dan agak turun ke bawah sedikit. Dan lubang-lubang yang lain itu adalah lubang-lubang tempat saya biasa menjerowing teleskop teman-teman. Oke, cukup ya. Dan jangan lupa Nontonnya sambil ngopi teman-teman Sambil ngerokok Santai Di subscribe tentunya Dan nantikan juga Video-video saya selanjutnya Baik video hunting maupun video Tes-tes akurasi yang sangat uh, Ditunggu-tunggu tentunya Oke terima kasih Saya ucapkan